church flooding back Charles Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo merupakan sosok seorang atlet yang benar-benar bisa menjadi panutan para pemain muda Namun di samping itu, ia juga merupakan sosok ayah dari anak-anaknya Cristiano Ronaldo mempunyai anak pertama, seorang lelaki yang sudah berumur 11 tahun Di tengah ketenaran sang ayah sebagai salah satu pesepak bola terhebat dalam sejarah Sang anak pun diprediksi akan menggeluti profesi yang sama dengan sang ayah. Ronaldo Junior sempat bermain di Klub Akademi Juventus saat sang ayah masih dicurin. Dan seiring kepindahan CR7, sang anak pun kini membela tim Akademi Manchester United. Baru-baru ini, Cristiano Ronaldo terlihat tengah berlatih dengan Cristiano Ronaldo Junior. Melalui sosial media pribadinya, bintang Portugal itu membagikan momen dirinya dengan sang anak sedang berlatih bersama. Ronaldo melatihnya dan membantunya. Dan selama sesi di Dubai, anak muda itu terlihat dengan peralatan latihan Manchester United lengkap menendang bola dengan ayahnya di latar belakang. Banyak pihak yang memprediksi sang anak bakal mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang pesepak bola. Namun hal ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, sepak bola dipenuhi dengan anak-anak dari pemain terkenal yang mencoba mengikuti jejak ayah mereka yang sukses. Dan kebanyakan dari mereka justru tak mampu mengeluarkan potensinya layaknya sang ayah. Seperti contoh, putra David Beckham, Brooklyn Beckham, yang sempat menjalani uji coba di Arsenal sebelum akhirnya menyerah. Kemudian putra Diego Maradona yang mencoba bermain di Liga Italia, namun pada akhirnya ia berakhir sebagai pesepak bola pantai. Lalu putra Phil Neville, Hervé, yang mendapat kesempatan berlatih di Akademi Manchester United sebelum berangkat ke Inter Miami tahun lalu. Namun di Miami pun ia sejauh ini belum membuat penampilan yang impresif. Kini, mampukah Cristiano Ronaldo Jr. membutuh rangkaian tersebut dan mampu meneruskan tahta sang ayah yang menjadi salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa? Melihat karakter sang ayah yang mempunyai sifat pekerja keras, bukan tidak mungkin Cristiano Ronaldo Jr. akan menjadi pemain yang hebat di kemudian hari. Ibunda Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro sendiri mengungkapkan bahwa ia ingin agar Cristiano Ronaldo Junior bermain untuk Sporting CP jika tak bisa melihat CR7 kembali ke klub lamanya sebelum pensiun. Ronaldo harus kembali ke sini, ke Sporting. Bagi saya dia akan ada di sini. Dia suka menonton pertandingan Sporting. Saya sudah mengatakan kepadanya. Nah, sebelum saya mati, saya ingin melihat anda kembali ke Sporting. Mari kita lihat, katanya, ujar Dolores Aveiro. Tetapi jika bukan dia, itu adalah Cristiano Putra Ronaldo. Di usianya, dia bermain lebih baik dari Ronaldo, putur Dolores Aveiro. Pada saat itu, Ronaldo tidak memiliki pelatih. Tetapi hari ini, Ronaldo adalah guru putranya, ucap Dolores Aveiro. Menarik dinanti apakah impian Cristiano Ronaldo dan sang ibunda untuk melihat Cristiano Ronaldo Junior menjadi pesepak bola profesional akan menjadi kenyataan atau tidak. Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong to